slayer nih. Slayer yang ada di baju ini. Contohnya itu yang ininya. Nah, ini. Ini ya. Tapi punya saya itu menggunakan resleting di belakang dan tidak menggunakan karet di pinggang, ya. nah Jadi kira-kira nanti saya buat baju seperti ini mari kita coba. Cuma di bawahnya itu saya ada rampel, ya. Ada rampel di sini. Mari kita coba. Untuk pola bagian belakang, nah ini slayer ya. Slayer bagian belakang. Nah, ini dari sini ke sini itu 4 cm karena dia karena kita nanti menggunakan resleting Nah, ini dua lapis ya. Nah ini, oh. ini bagian belakangnya. Nah, ini bagian depannya. Nah, ini dua lapis dan dia terpotong gitu. Ya. Terpotong dari sini ke sini itu 4 cm. Nah, ini untuk lebar dari slayernya itu tergantung dari kalian. Nah, ini saya lebihkan banyak biar nanti kalau misalnya eh, kebesaran itu bisa dipotong. Nah, kalau kekecilan itu kan susah ya. Nah, jadi saya lebihkan banyak. Ya. Dan nah, selanjutnya dari sini dari sini ke sini itu saya lebarkan 5 cm biar dia bagian bawahnya itu kembang ya bagian bawahnya kembang biar dia bagus ini untuk selayar bagian belakang kalau pola, pola selayar bagian depan nah ini selayar bagian depan ya nah itu bagian ujungnya itu dia nggak terpotong karena dia um, menyambung gitu ya jadi dia nggak terpotong nah ini dua lapis nah ini dua lapis ya Nah, ini bagian uh, dua lapis. Nah, dua lapis ini bagian depan, ini bagian belakang. Nah, untuk dari sini ke sini itu juga jaraknya 5 biar dia nanti kembangnya itu bagian bawah ya. Ini sama polanya untuk bagian belakang dengan bagian depan, cuma hanya bedanya bagian depan itu di sini tidak terputus. untuk baju pola depannya nah ini kan kita buat pola depannya itu nah ini saya tidak pakai bahu ya karena dia nanti kita pakaikan karet jadi kayak Sabrina gitu nah di sini saya itu luruskan karena dia enggak menggunakan leher jadi lehernya itu dia lurus gitu ya Nah jadi itu saya luruskan nanti kita jahitnya di sini jadi bukan pakai kerung leher ini ya nah ini kita tidak pakai bahu jadi baunya itu saya e, lipat seperti ini nah saya lipat nah ini pakai e, pakai lengan ya pakai untuk masukkan lengannya itu nah di sini saya e, untuk bagian sampingnya itu dua setengah nah ini yang bagian bawahnya itu satu nah di sini itu dua ataupun satu setengah boleh nah di sini kampuhnya saya itu e, dua ya jadi untuk kampuhnya itu tergantung selera kalian masing-masing nah untuk bagian depannya itu di sini dia nggak putus ya jadi dia menyambung gitu nah nyambung nah ini ada dua lapis ada dua lapis ya nah ini bagian depan ini bagian belakang ya jadi, untuk yang pola depan itu seperti ini. Kalau pola belakang itu karena saya menggunakan resleting ya. Nah, saya pakai resleting Jepang itu saya ada sekitar di sininya itu 4. untuk untuk resletingnya, nah itu kira-kira 4 cm saya buat. Nah, 4 cm dan di sini itu dia putus ya. Karena kita menggunakan resleting. Nah, putus jadi dia enggak nyambung yang kayak di depan Nah untuk kerung e, kerung lengannya itu dia ini e, kita pakai lengan karena nanti masukkan lengannya ya Nah itu e, untuk kampungnya itu kira-kira dua -kira ataupun satu setengah boleh Nah di sini saya juga dua ya 2 cm Nah di disini juga dua e, setengah nah di bawah itu saya satu cm Ya, karena untuk menghubungkan bagian roknya saja, jadi nggak terlalu banyak, ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini dua lapis, ya. Nah, ini bagian belakang. Nah, ininya bagian depan. Nah, ini bagian depan, ya. Untuk pola rok bagian depan, ya. Pola rok bagian depan itu. Eh, di nggak putus dua lapis ya. Nah, jadi kainnya itu ada dua lapis. Nah, untuk bagian atasnya ini kampuhnya 1 cm, di sini 2 cm, di sini 2 cm, dan bagian sini itu 1 cm ya. Ini menggunakan pola rok A ya, bagian depannya. Untuk pola rempelnya, rempel bagian bawahnya itu dia bentuknya seperti ini. Nah ya, bagian bentuknya itu seperti ini. Nah, dari sini ke sini itu 4 cm, karena kita menggunakan resleting, jadi kita samakan aja biar nanti rapi gitu ya untuk kainnya. Nah, di sini 4 cm ya, di sini bagian pola belakang rempelnya itu dia putus ya. Nah, di sini 1 cm, untuk kampuhnya di sini juga 1 cm. Nah, bagian sininya itu dia 1 cm ya. Jadi dia bentuknya seperti ini. Untuk pola bagian belakang, bagian rempel bawahnya ya. Rempel rok bagian bawahnya. Untuk pola rempel bagian depannya itu dia bentuknya seperti ini. Ya. Ini saya lebihkan 5 bagian bawahnya, ini bagian bawahnya bagian atas. Ini dia bagian bawahnya itu saya lebihkan 5 biar nanti dia lebih bagus gitu untuk rempelnya. Ya. Nah, ini kampungnya satu, di sini kampungnya dua, di sini 1, ya. Nah, untuk bagian depannya itu di sininya enggak putus ya. Di sini bagian ujungnya di sini. Dia enggak putus ya. Jadi dia nyambung dan ini dua lapis ya. Seperti ini. Bentuk pola rempel bagian depan layar depan ini yang bagian bawahnya itu di di jahit kira-kira seperti ini diobras dulu bagian pinggir-pinggirnya diobras obras obras-obras setelah itu nanti dijahit kecil-kecil kayak gini nah. ini bagian uh, depannya bagian belakangnya juga sama ini di obras dulu di obras di obras di obras di obras, di obras bagian bawah terus dijahit kecil-kecil gini nah dijahit kecil-kecil gini sama ini yang bagian belakangnya juga hmm. ini di obras kelingnya di obras di obras di obras Nah, ini bagian yang bawahnya itu dijahit kecil. Gini, ya. bagian roknya itu, pinggir-pinggirnya ini yang sesuai radar dijahit. Nah, sebelumnya, itu ini yang bagian belakang itu, bagian pinggir-pinggirnya kita obras dulu, obras semuanya sampai ujung sini ini juga diobras nah obras bagian depan juga sama diobras juga bagian pinggir pinggirnya nah sama bagian depannya juga diobras setelah itu kita jahit bagian pinggir pinggirnya ini nah ini sesuai rada sesuai radar ya sesuai radar ini bagian resletingnya nggak usah jadi dia terbuka gitu jadi bagian ini belakang karena kita resleting jadi dia terbelah. Kalau sudah dijahit dia itu hasilnya seperti ini. Nah. Dijahit. Ini bagian karung lengannya. Ini pola belakang. Sebelahnya juga sama, pola belakang. Nah. Dijahit seperti ini. Nanti baru di nah, pola depannya juga sama bagian kerung lengannya itu nah sebelahnya juga sama setelah itu pola depan dengan pola belakang kita satukan ini bagian pinggirnya ini, nah ini dia yang di luar ya. Ini yang di luar. Jadi itu kita tebalikkan gitu. Nah, ini yang di dalam. Ini karena saya menggunakan resleting ini jadinya pecah ya. Nah. Ininya kita jahit. Ini pola depannya. Ini pola belakang. Karena saya menggunakan resleting makanya dia di sini pecah. Nah, ini dia itu kita jahit nih di sini bagian pinggir sama bagian pinggir ini pola depan dan pola belakang ya nah ini pola belakang ini pola depan nah ini pola depannya dia nggak pecah soalnya uh, di depannya itu polos gitu nah ini pola depan nah ini pola belakang ya pola belakangnya nah. kita jahit dan kita jahit kalau udah dijahit dia ya itu seperti ini nah ini udah dijahit yang tadi udah di jarum pantul itu ini udah dijahit ini juga udah dijahit Nah, ini pola belakang, ini pola depannya. Setelah itu, bagian atas dengan bagian roknya itu kita satukan, kita kasih jarum pentul dulu. Nanti baru kita jahit, ya. Nah, itu jahitnya seperti ini. Nah, ini kita ketemukan ini dari dalam, ya, dari dalam. Nah, itu kita ketemukannya seperti ini. Jadi saya sesuaikan dengan radar radar yang warna hitam ini untuk jahit nah sesuaikan sampai ujung sampai ujung ya, sampai ujung di sini. Nah, untuk karena ada tulang di sini, apa ya? Kayak ada penghubung gitu di sini. Nah, itu kalian harus paskan ya dengan yang rok. Jadi biar dia itu kelihatannya rapi. Jadi contohnya itu seperti ini. Nanti kalau udah dijahit. Nah. itu kalian perhatikan ini kan kayak ada garis, apa sih tulang ya. Kalau saya bilang tulang baju. Nah jadi itu nanti dia ketemu gitu ya. Nah. Jadi dia ketemu nanti kalau dijahit. Ya. Setiap yang ada tulang ini. Nah ini yang di sebelahnya. Sebelahnya juga. Sebelahnya ini. Nah. Nah, ini jadi dia harus ketemu ya, tulangnya ini. Nah, ini ketemu, ini bagian atas, ini bagian bawahnya. Nampak gak? Nampak ya? Nah, itu. Nah, jadi dia ketemu ya, untuk bagian atasnya, bagian bawahnya. Nah, seperti itu dia. Setelah itu kita pasang slayernya. Nah, ini kita pasang slayernya. Ini bagian atas, ini bagian roknya. Ini tadi udah kita sambungkan. Nah, selanjutnya ini bagian slayernya. Nah, bagian slayernya, ini yang bagian depannya. Nah, ini slayernya yang bagian belakang ya. Nah, jadi nanti kita jahitnya itu begini ya. Jadi nanti biar pada saat sudah dijahit dia itu begini. Jadi hadapnya begini ya. Nah, jadi ini bagian depan dan ini bagian belakangnya itu. Nah, itu dia bagian depan sini, ini bagian belakang slayernya. Nah, begitu. Nah. Nanti biar dia ke depannya itu seperti ini kira-kira ya. Nah, seperti ini, seperti ini kira-kira. Nah, untuk karena dia itu jadi kayak ada lengannya itu, nah ini lengannya setengah. Nah itu kita ukur kira-kira aja. Nah ini kan layar yang bagian belakangnya ya. Nah ini kita hubungkan dari ujung ketemu ujung. Nah ini ujungnya bentuknya udah di sini. Nah kalau yang ini, yang depan ini kira-kira saja. Kalau misalnya dari, uh, misalnya itu dari dari ini. Nah, misalnya ini dari sini ke sini itu berapa senti? Misalnya 10 cm, misalnya. Nah, ini berapa senti ya tadi? Nah, coba kita ukur dulu kira-kira. Nah, itu sekitar 12-an cm gitu. 12 cm. Nah, dari sini ke sini itu 12. Nah, ini juga sama. Dari sini ke sini itu 12. Jadi biar sama besar besarnya ini di sini. Ya bagian belakangnya ini nah ini slayernya nah itu dia ujung ketemu ujung nah jadi mentoknya itu di sini nah jadi dari sini ke sini itu sekitar 12an gitu ya setelah itu baru kita jahit nah jahit itu di disini kita jahitnya disini sesuaikan dengan radar nah ini radarnya ini kita jahit sesuai radar Sampai ujung ini dijahit sesuai radar. Nah, itu nanti dia kok udah dijahit? Dia seperti ini. Itu kita jahit dulu yang udah kita pentul tadi. Kalau sudah dijahit, itu dia hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini dia. Yang tadi udah kita jahit itu ya. sudah, sudah sampai ujung. Nah, itu kalau kita lihat dari luar, dia bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Nah, ini yang tulang tadi. Ini saya bilang itu tulang. Nah, bagian tulang ini jadi dia itu harus apa harus nyatu gini ya, biar dia rapi kelihatannya sebelahnya juga sama setelah itu nanti kita baru pasang resleting resletingnya ya. pasang resleting untuk yang bagian slayer, untuk bagian slayer itu nah ini kan selayarnya ya nah kita tuh jahitnya jadi gini nah ini bagian belakangnya ini pola belakang nah ini yang udah di luar nah itu selayarnya yang ini di dalam nah jadi kita ketemukan nah kita jahitnya di sini ya nanti kalau udah dijahit itu dia kira-kira hasilnya seperti ini nah nanti dia kebalik gini nah Balik ini nah. jadi dia rapi gitu ya, jadi kita jahitnya itu begitu. Nah, jadi dia nanti kalau udah dijahit tuh dia begini ya, sama juga dengan yang di depan ini, sama juga yang untuk yang di depan, yang di depan ini Nah, itu kita jahitnya itu gini, nah. kita jahitnya itu dari dalam ya nah ini ya kita jahit sama juga dengan ini yang di yang di depan juga sama yang kayak di belakang tadi itu nah ini seperti ini nah itu nanti baru dia kebalik ini kebalik ini nanti hasilnya itu kebaliknya tuh begini nah. ya yeah. nah ya, gitu ya nah jadi jahitnya itu ini yang bagian belakangnya itu nah ini disatukan ini bagian depan ini bagian belakangnya itu berhadapan gitu nah, ini. nanti baru kita jahit ya sama juga untuk yang di untuk yang di depan juga sama kayak gitu yang di belakangnya juga sama dengan yang ini sama ya setelah itu kalau udah dijahit bagian slayer dengan bajunya nah ini kita bagian karet nih ini saya pakai karet yang seperti ini ya kira-kira kecilnya tuh seperti ini nah ini kita kita jahit bagian ujungnya nih yang karet nah itu di atasnya sini ya jadi jangan di bawah sini di atas sini ya sampai ujung yang bagian pola belakang itu Ini kan bagian resletingnya. Nah ini bagian resleting belakang. Nah ini kita jahit jahit di sini ujungnya sama yang kayak tadi itu. Ini kan bagian resletingnya juga yang pola belakang. Nah itu kita jahit di sini ya. Jadi ingat ya. Uh, ininya jangan sampai terlilit atau enggak lurus ya. Nanti takutnya nanti pas dipasang itu dia ada yang kayak berbelit-belit gitu, jadi perhatikan juga ininya ya. Nah, uh, sekali lagi diingatkan, jangan sampai disimpan di sini karetnya ya, di atas sini biar dia nanti uh, rapi gitu ya. Nah, nanti bagian lengannya itu dia nanti kita jahit. Jahitnya itu nanti begini. Nah, makanya harus di atas ininya. Nah, jahit gini. Jadi dijahit gitu, ya. Makanya harus di atas sini. Jadi jangan di bawah sini. Nah, di atas kainnya yang selayarnya. Sudah dijahit bagian ujungnya itu. Nah, dia saya jahitnya itu kayak kotak gitu ya kalau kalian mau jahitnya bujur ya enggak masalah gitu kan jadi menurut saya kalau saya jahitnya kayak kotak gitu nah ini kurang lebih tiga kali bolak ya. jadi menurut saya itu kuat dia ya nah seperti itu nah ujung yang sebelahnya juga sama ini yang pola pola belakang itu nah ini yang resleting yang pola belakang, nah ujungnya ini juga sama. Ini kurang lebih uh, dua kali bolak-balik, terus di ininya ini apa di di jahit tiga kali gitu, kurang lebih tiga kali. Nah, jadi dia menurut saya itu kuat seperti ini, kayak bentuk kotak gitu. Kalau kalian mau bujur kayak gitu, ya nggak masalah ya. Jadi, kalau saya itu menurut saya. Kalau kotak kayak gini, bentuknya dia jadinya itu lebih kuat menurut saya. Kalau sudah, nah ini yang tadi udah kita jahit itu, nah ya itu kita balikkan gini, ini selayarnya Nah ini kita balikkan begini, nah, sampai semuanya. Jadi kita harus ininya, karetnya itu harus rapikan gitu, ya nah ini kita rasa kita raba gitu nah ini gitu nah setelah itu kita pentul biar dia nggak lari yang bagian karetnya itu ini karet ya ini karet nah itu kita pentul biar dia nggak lari-lari kalau pas dijahit nanti nah gini dia tetap di jarum pentul Nah, kita pentul dulu semuanya sampai ujung nih, nih. jadi kita harus lihat-lihat lagi nih. nih nah kita pentul lagi kita pentul lagi ya nih. Kita tentu lagi ini sampai di sini, sampai uh, sini, misalnya sampai di sini. Karena ini yang di bagian belakang itu nanti dulu, sampai di sini dulu. Nah. Kalau mau langsung, nah ini bagian yang bagian lengannya ini yang bolong, bagian lengannya yang bolong ini. Nah, itu kita uh, rapikan juga. Nah, rapikan ini yang ada kayak tengahnya itu, yang pertemuan itu kita gini kan. Hmm. Ini kan. nah, itu di bawah sini. Nah. Jadi dirasa-rasa ya ininya. Karetnya itu jangan sampai terbelit ter terbelit gitu. Hmm. Karetnya ini jangan sampai terbelit. Ini kita pentul yang kena karetnya, ya. sampai sini dulu boleh nanti kita jahit jahitnya itu jangan sampai kena karetnya ya cuma jarum pentulnya ini aja kena karetnya biar karetnya ini enggak enggak lari gitu enggak lari Nah jadi kita jahitnya tuh uh, di dekat-dekat karet di bawah, bawah karet sini ya Nah cara jahitnya itu yang udah kita pentul itu kita gini kan nih nah ini baru kita gini kan yang udah dipentul tadi itu nah. jangan sampai kena ke karetnya ya Thank <laughs> you. jahit lihat, lihat-lihatnya. Jadi harus rapi gitu. Nah, kita pegang kira-kira tuh karetnya tuh lari, ya. Jangan sampai kena ke karetnya. Biar karetnya itu bisa geser. nah kalau sudah dijahit yang tadi itu nah dia hasilnya seperti ini nah itu e, karena masih belum selesai sampai di ujung ini masih sampai di sini saja nah itu yang bagian ininya itu kita tarik apakah ada yang terjahit gitu nah kalau dia bergerak itu berarti dia nggak terjahit ya karetnya nah kita lihat jadi kita geser-geser gitu. Ini. Jadi dia kalau misalnya enggak terjahit itu jadi dia geser gitu. Geser ininya. Apa tuh? Karutnya itu bisa geser baru kita lanjut lagi jahitnya nanti begitu terus sampai seterusnya ya hmm, kita pegang dulu ini hmm. kalau sudah jadi dia seperti ini nah, ini dia dia bisa digerak-gerakkan gitu nah, ini sudah jadi ya sudah jadi untuk jahit keretanya Oh ya ini karena kurang panjang jadi untuk selayarnya ini nah kalau misalnya dia lebih panjang itu dia lebih bagus ya ini kurang panjang aja selayarnya jadi kalau dia panjang itu dia lebih bagus Oke okay. ini dia kalau karetnya itu enggak kena jahit dia bisa digeser-geser gitu ya. nah, digeser-geser tapi kalau misalnya dia jahit apa karetnya itu kena jahit nah susah dia untuk bergeser ya sudah dijahit, dia itu hasilnya kira-kira seperti ini ya Nih. ini bagian selayarnya nah itu jadinya kalau kita jahit tuh jadi tuh dia dari dalam ini, nah dari dalam ya, nah jadi seperti ini nah ini untuk lengannya nah, kira-kira selayarnya itu seperti ini, kalau sudah jadi dijahit ya Tuh, seperti ini tuh ya cantik tuh nanti tinggal pasang resletingnya yang di belakang ya nanti tinggal pasang resletingnya ini udah di itu kan <tuh> selamat mencoba